Seperti paduan suara, awalnya semua kompak ingin hidup berdemokrasi. Demokrasi ala Amerika Serikat sering dijadikan acuan dan contoh. Saya tidak pernah mendengar ada yang ingin mencontoh demokrasi ala RRC. Kenapa ber berkiblat ke Amerika Serikat? Konon demokrasi Amerika Serikat memberikan keleluasan rakyatnya berpendapat dan mengkritisi kebijakan lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, serta para pejabat publiknya tanpa ancaman dan ketakutan akan dicokok polisi. Di Amerika Serikat, lembaga dan pejabat publik boleh dikritik karena dibiayai dari pajak atau APBN. Sayangnya, kekompakan paduan suara itu sering sumbang atau lenyap saat sudah berkuasa. Ukuran utama berdemokrasi memang kebebasan dalam memilih, bersikap, berpendapat, dan menyampaikan kritik, saran, dan usulan, serta perbedaan. Oleh karena itu, di Amerika Serikat tidak terdengar seorang dilaporkan ke polisian, karena berpendapat berbeda atau mengkritisi pejabat publik maupun lembaga publik di Amerika Serikat analisa terhadap lembaga negara dan pejabat publiknya sekeras apapun tidak terdengar dilaporkan ke polisi karena bagi rakyat Amerika kebebasan berpikir dan berpendapat adalah roh atau esensi kehidupan berdemokrasi Media Amerika Serikat juga terkenal galak dan kritis terhadap gedung putih dan presidennya Tanpa ketakutan tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap simbol negara Berbeda dengan di Indonesia yang pejabat publiknya acap kali melaporkan atau mengancam akan melaporkan pengkritiknya ke aparat penegak hukum Terakhir-terakhir ini misalnya, Menko Luhut Bin Sarpanjaitan melaporkan Said Diduk ke polisi dan anggota DPR mengancam akan melaporkan Nazwa Sihab karena memberikan penilaiannya terhadap kinerja DPR. Bukankah para pejabat tadi lebih baik mengkonternya sekalian memberikan pencerahan kepada publik? Toh beliau itu mempunyai data dan aparat humas memadai untuk menjelaskan ke publik duduk persoalannya. Luar biasa, mereka berdua masih tegar menghadapi ancaman tersebut. Tentu masih banyak contoh-contoh pelaporan yang lain yang pada hemat saya, cepat atau lambat akan menggerus esensi kehidupan berdemokrasi kita. Menjadi demokrasi setengah hati, orang semakin takut. Sebagai orang awam hukum, sesudahnya saya jadi sulit membedakan mana perbuatan atau kegiatan pidana dan mana perbuatan politik. Saya cuma ingat kata guru Cipit sewaktu di SMA yang mengatakan pada zaman penjajahan Belanda dulu bahwa pribumi yang berbeda sikap dengan penguasa akan diseret ke meja hijau tetapi tidak untuk orang Belanda. Kemudian saya berpikir, Jangan-jangan kita memang belum siap berdemokrasi Meskipun esensinya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Atau mungkin demokrasi yang sedang kita jalankan sekarang ini sebenarnya tidak cocok dengan bangsa kita Ataukah semata-mata karena kemunafikan kita dalam berdemokrasi Biarlah para ahli dan sejarah yang menjawabnya Penulis adalah mantan menteri keuangan bagi Anda yang menonton video kami, jangan lupa berikan komentar yang belum subscribe, subscribe channel News ID.